Eh, apa sih di potran ray? Ray? lagi dong? takut Aku, kok apa Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel. Di video kali ini kita bikin challenge lagi bersama bojel-bojel kali kebo Challenge kali ini kita bikin challenge balap lari Jadi sistemnya itu setiap peserta sebelum lari itu harus memutar badannya sebanyak 15 kali Terus baru lari Bagaimana reaksinya dan keseruannya seperti apa? Kalian langsung saja saksikan video ini Namun seperti biasa buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan video kali ini. Mulai apa Yo eh gabusute piye kata emang gua bercau di sana yuk caprek Oh, oh, pertama, 10 Ay, eh, Tekan, tekan, tekan C. <tuk> <tekan, gini. tuk> <Okay. Okay. tuk> <Okay. tuk> ini. <tuk> nah, nah, <dalam tuk> ini bisa <tuk> Yo, bersedia. Siap. Mulai. Yo. Si. No, no, no. No, no. No, <laughs> hahaha Coba jangan Ehh Papa serta, yuk mulai apa banget aku semua Oh no no no no. Met siap? Mulai. Yuk. satu siap yuk bersedia siap mulai Duh. bro bro rusak eh, <coughs> no no no no <coughs> <coughs> hey, <bisa> pulau, <coughs> oke bosku jadi ini terakhir ya ini pelari lari terakhir semuanya ikut lari semuanya gimana uh, reaksinya dan hasilnya apakah bakalan pada jatuh atau enggak mari kita lihat uh, reaksinya ya oke okay, langsung aja yuk yuk siap siap bersedia siap mulai oh no no no no. Ai sih, dah ya itu Tenang. Masih Mas. Aku, sekian ya video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Okay, okay.